Ular raksasa itu jatuh ke tanah dengan keras. Darah segar mengalir. Sekarang tanah merah saat aroma berdarah menyebar secara diam-diam. Wajah Ling zu dingin dan acuh tak acuh saat dia mendarat dari udara. Setelah itu, dia tiba di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Sebuah tangan seperti jadel menyapu air. Dan perlahan-lahan mencuci pedang panjang berdarah itu. Lindong tanpa sadar menggosok hidungnya saat dia menyaksikan adegan ini. Tampaknya Ling Kingzu sangat malu dan geram kali ini. Namun, dia bisa mengerti kenapa, jika itu orang lain. Lindong yakin bahwa nasibnya akan mirip dengan ular rakasa. Kemungkinan bahwa satu-satunya pria di dunia ini yang bisa terus menantang baselinnya sedemikian rupa adalah Lindong. Hubungan yang berantakan dan tidak jelas antara keduanya jelas membuat tidak mungkin bagi mereka untuk memandang satu sama lain sebagai orang biasa. Ini juga alasan mengapa Ling King Zumen berbagai tindakan berlebihan Lindong. Guyuran, air mengalir di longsuet, dan mendarat ke kolam, menciptakan banyak riak. Ling King menundukkan kepalanya dan menatap wajah yang begitu indah sehingga bisa menyebabkan kejatuhan bangsa-bangsa tercermin dalam riak-riak. Gigi putihnya yang mutiara tanpa sadar menggigit bibirnya. Sepertinya masih ada jejak sisa kehangatan dari sebelumnya di bibirnya. Orang itu tampaknya terus-menerus menghancurkan ketenangan air yang seperti jantung. Ling Qingzu agak bingung. Masalah lima tahun yang lalu tidak diragukan lagi telah mengacaukan kedua jalur asli mereka. Dia pernah berpikir bahwa dengan karakternya, dia harus dapat mencapai keadaan yang digambarkan oleh tuannya. Keadaan memiliki hatinya setenang cermin dan sepenuhnya tidak terganggu. Namun, Kejadian tidak masuk akal itu telah menyebabkannya ketidaksempurnaan kecil muncul di cerminnya seperti hati. Ling Qingzu telah menggunakan lima tahun untuk melemahkan dan mengubur ketidaksempurnaan kecil itu. Dan tepat ketika dia berpikir bahwa dia akan benar-benar melupakannya, sosok yang agak kabur itu disertai oleh badai ketika ia terhuyung-huyung dengan ketekunan yang luar biasa, dan sekali lagi menerobos pandangannya. Ria muda dari waktu itu tanpa sadar sudah mulai mengejar jejaknya. Dia telah banyak berubah selama lima tahun ini. Namun, keras kepala yang sama persis dari lima tahun yang lalu, belum terhapus dengan aliran waktu. Lima tahun yang lalu, seorang pemuda pernah diam-diam bertahan dengan cara yang menyedihkan sebelum Lin Liang Tian. Sekarang, dia telah menjadi murid paling terkemuka di antara generasi muda Daosek. Restasinya bahkan bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda dari seluruh wilayah Suan Timur. Peningkatan dan metamorfosis seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Ling Zu sulit abaikan saat ini. Dia sadar bahwa mungkin tidak lagi mudah baginya untuk mengusir orang yang telah menerobos ke dunianya lagi. Ekspresi Ling Zu agak rumit saat dia dengan lembut mengerutkan bibirnya. Setelah itu, dia mendengar suara lembut langkah kaki ditransmisikan dari belakangnya. Tubuhnya yang halus menjadi kaku tanpa terasa. Ekspresi rumit di matanya juga cepat mundur. Lin Dong berjalan dari belakang. Setelah itu, dia duduk di samping Ling Qingzu. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan sisi wajahnya yang mempesona. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingat kata-kata yang aku ucapkan lima tahun yang lalu? Aku lupa." Ling Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang dan menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tahu jarak antara dirimu dan aku di masa lalu. Karena itu, aku berjuang dengan semua yang aku miliki. Setelah kamu pergi saat itu, aku juga meninggalkan Yan City sendirian. Setelah itu, aku mengasah dan melatih diri aku di dunia luar. Saat itu, aku hanya punya dua tujuan. Untuk membunuh Lin Liang Tian, dan untuk berdiri di hadapanmu lagi. Tria muda itu mengangkat kepalanya di samping kolam dan memandangi langit yang agak menyeramkan sebelum tertawa. Aku tidak berusaha menyombongkan diri untukmu. Semua yang ingin aku sampaikan adalah bahwa penilaian kamu terhadap aku pada akhirnya salah. Petik 2. Aku telah mencapai apa yang kamu anggap mustahil. Jari lembut Ling Qingzu meluncur di atas pedang panjang. Segera setelah itu, dia menoleh dan memperhatikan pemuda yang tersenyum cerah itu. Setelah diam lama, dia akhirnya berbicara dengan lembut. Kamu telah berjuang selama lima tahun karena kata-kata itu. Kamu harus menyadari bahwa ada banyak kali kamu gagal dalam perjalanan itu. Tidak akan ada kesempatan bagi kamu untuk mengulang semuanya lagi jika itu terjadi. Petik 2. Tapi aku akhirnya berhasil. Lindong meregangkan pinggangnya. Dia telah menjelajahi Provinsi Great Desolate. Didakwa dari Kekaisaran yang Besar dan ke dalam Perang Seratus Kekaisaran. Akhirnya, dia memasuki wilayah Suan Timur. Mungkin ada banyak bahaya, tetapi dia akhirnya berhasil. Saat itu, aku berkata bahwa seorang wanita yang telah tidur denganku pasti akan menjadi milikku. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit vulgar sekarang karena aku memikirkannya tapi... Lin Dong tersenyum, matanya menatap langsung pada Ling Qingzu dan berkata... Kamu adalah wanita aku. Swash, air terciprat dan pedang panjang yang brilian disertai dengan aura dingin saat menunjuk ke tenggorokan Lindong. Ling Qingzu menatapnya. Suaranya dingin ketika dia berbicara. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu? Lindong tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Ling Qingzu, mata itu tanpa rasa takut. Tidak ada jejak niat untuk melemahkan posisinya. Ling Qingzu mengertakkan giginya. Akhirnya, dia menyingkirkan longswordnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Yang terbaik bagimu untuk tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kata-kata ini sampai ke telinga guruku, dia akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah murid dao sek. Petik 2, Lindong mengerutkan kening. Setiap master sekte sembilan surga agung istana kemurnian harus melatih dao hati mereka. Hati harus sejelas cermin dan tidak ada setitik debu pun yang bisa ditoleransi. Mengingat karakternya, jika tuanku tahu tentang kita, dia pasti akan turun tangan dan membantuku menghilangkan ketidaksempurnaan di hatiku." Petik 2. Ling Kingzu menyaksikan Lindong dan berkata, "Kamu setitik debu itu, ketidaksempurnaan dalam hatiku." Petik 2. "Dao dari hati, ini heterodoksi." Lindong merajut alisnya dengan erat. "Segera dia menatap Ling Qingzu dan berkata, "Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya ketidaksempurnaan di hatimu ini dihilangkan?" Ling Qingzu jelas dikejutkan oleh pertanyaan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak perlu memikirkan jawabannya. Namun, pada saat ini, dia kesulitan berbicara di bawah tatapan Lindong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil merasa kehilangan ketika dia menjawab, "Aku tidak tahu." Aku tidak tahu apakah kamu kata-kata kamu ini adalah upaya untuk membuat aku mundur. Namun, tekad aku tidak akan pernah berubah. Jika gurumu ingin menghentikanku, aku akan menunggu sampai aku lebih kuat dari gurumu sebelum langsung merebutmu dari tangan Istana Kemurnian tertinggi. Sembilan surga, Lindong memperhatikan Ling Kingzu yang telah memberikan jawaban yang tidak pasti. Senyum muncul di wajahnya saat dia menyeringai dan menyatakan. Ling Qingzu merasa tidak bisa tertawa atau menangis di hadapan kata-kata ini. Dia agak tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Bahkan Master Sekte Dao Sek kamu, Ying Xuanzi, harus sopan kepada guru aku ketika dia melihatnya. Kamu harus berhenti menetapkan sasaran acak. Lin Dong tersenyum dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang topik ini. Itu juga mungkin baginya untuk merasakan emosi rumit Ling Qingzu terhadapnya. Ini sudah cukup baik, paling tidak, dia tidak memiliki ketidakpedulian dan keterasingan yang dia gunakan untuk memperlakukan pria lain ketika berhadapan dengannya. Dari sudut pandang tertentu, ini awal yang cukup bagus. Terima kasih, atas apa yang kamu lakukan di dasar kolam sebelumnya. Lin Qingzu diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Lin Dong yang tak kenal takut telah memoderasi dirinya sendiri. Segera setelah itu. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Mengapa kamu memprovokasi hal itu? Lin Dong sedikit mengernyit. Jika niat Ling Qingzu adalah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia jelas bisa melakukannya di tengah kolam. Tidak perlu baginya untuk sengaja menuju ke bagian bawah kolam. Kerangka itu harus memiliki beberapa hubungan dengan Istana Kesucian Tertinggi Sembilan Surga Aku. Aku menerima telepon dari itu setelah memasuki kolam. Namun... Aku tidak berharap bahwa itu sebenarnya dimaksudkan untuk merebut kekuatan hidup aku. Ling Qingzu mengerutkan kedua alisnya saat dia menjelaskan. Hubungan. Lin Dong kaget. Keberadaan kerangka itu jelas jauh lebih tua dari Nine Heaven Supreme Purity Palace. Karena itu, kemungkinan tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Dari kelihatannya, itu mungkin beberapa hubungan dalam seni bela diri atau seni rahasia. Tidak heran lambang roh itu memasuki tubuhmu. Ling Qingzu mengangguk, dia bisa merasakan penambahan lambang roh agung di dalam tubuhnya. Ini dianggap sebagai peluang keberuntungan baginya. Sepertinya kolam surga kemurnian agung ini akan kehilangan kekuatannya di masa depan. Lin Dong menatap kolam surga kemurnian agung dengan beberapa penyesalan. Warna-warna pelangi di dalamnya secara bertahap memudar. Alasan kolam surga kemurnian tertinggi ini telah muncul di wilayah iblis unik jelas karena perlindungan kerangka kuno. Sekarang kerangka itu telah berubah menjadi debu. Tempat ini kemungkinan akan sekali lagi dikikis oleh ki iblis di masa depan. Ling King mengangguk, segera setelah itu, dia berdiri dan berkata, Ayo pergi, dia sudah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini. Jelas, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap di tempat ini. Lindong tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melambaikan lengan bajunya sebelum cahaya hitam keluar dari kejauhan. Akhirnya, disimpan di tas kiankunnya. Itu adalah mayat iblis yang dia gunakan untuk memikat ular monster jauh sebelumnya. Keduanya bersiap untuk pergi setelah mayat iblis itu disimpan. Namun, Ling zoo baru saja menggerakkan tubuhnya ketika dia tiba-tiba menjadi terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Dan cahaya kemasan melesat keluar dari ruang di depannya Akhirnya, itu memasuki tangannya Ini adalah pesan Yuan Spirit dari Nine Heaven Supreme Puriti Palace Supreme Apa yang terjadi? Ling Qingzu menerima cahaya kemasan saat alisnya sedikit dirajut Akhirnya, jarinya menekan dahinya yang halus Perubahan muncul di wajahnya sesaat kemudian Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada orang-orangmu Lindong bertanya dengan heran ketika dia melihat ini. Tidak, Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Mata jernihnya menatap Lindong. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, "Sepertinya Yuan Chang dan yang lainnya telah menyerang murid-murid Dao Sekte." Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Bab 797, mulai dari pertempuran. Ketika kata-kata Ling Qingzu terdengar, dia bisa melihat senyum di wajah Lindong menghilang sedikit demi sedikit. Sebelum kemuraman yang menakutkan perlahan muncul. Pada saat yang sama, keinginan membunuh yang sangat dingin juga melonjak. Apa yang terjadi? Tanya Lindung dengan suara rendah. Sepertinya Yuan Get dan murid Sekte Dao bertemu dua hari yang lalu. Mereka berakhir dalam perselisihan karena beberapa gesekan. Setelah itu, Yuan Chang dan yang lainnya menyerang. Kata Ling Kingzu. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Masalah ini kemungkinan karena provokasi Gerbang Yuan. Setelah semua, para murid Dao Sekte lebih lemah. Selain itu, pilar kekuatan utama mereka, Lindong, tidak ada. Bahkan jika mereka bertemu Gerbang Yuan, kemungkinan mereka akan menyerah. Karena itu, alasan bahwa hal-hal telah berkembang menjadi keadaan seperti itu kemungkinan besar niat para murid Gerbang Yuan. Setelah kedua belah pihak bertukar pukulan. Para murid Sekte Dao telah maju menuju area formasi teleportasi sementara Yuan Gate mengejar. Sepertinya yang terakhir tidak bisa lagi mengendalikan diri. Apakah murid-murid Dao Sek aku menderita luka atau kematian? Mata lindung gelap dan dingin saat dia bertanya. Chen Gui membantu murid-murid Dao Sekte. Dia untuk sementara menghentikan Yuan Chang dan memikul banyak tekanan. Namun, dikabarkan bahwa beberapa cedera dan kematian masih terjadi. Ling Su ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya dia tidak menyembunyikan apapun. Bang, aura brutal dan jahat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Lindong ketika kata-kata itu terdengar. Ekspresinya juga menjadi sangat biadab. Tampaknya seolah-olah dia bisa mendengar tangisan sengsara dari sebelum murid-murid Dao Sekte meninggal, serta tawa sombong bangga dari para murid Gerbang Yuan. Sampah itu, tubuh Lindong bergetar sedikit, ekspresinya ganas. Dia tahu bahwa hari ini akan tiba cepat atau lambat. Tetapi dia tidak berharap bahwa Yuan get akan sangat tidak sabar dan memulai serangan mereka pada saat seperti itu. Saat ini, para murid Yuan get dan Dao Sekte telah terus berjuang selama beberapa hari. Haruskah kita segera bergegas ke daerah pembentukan teleportasi? Ling Qingzu bertanya dengan lembut. Lin Dong mengangguk, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah utara yang gelap. Sebuah cahaya merah tua berkedip-kedip di matanya, menyebabkan wajahnya yang ganas muncul sangat menakutkan. Dia saat ini tidak mengetahui jumlah pasti dari murid Daosek yang mati dan terluka pada saat ini. Namun, dia tahu bahwa jika beberapa kecelakaan terjadi pada Kintan Ying Huan Huan dan beberapa lainnya, dia pasti akan membantai para murid Gerbang Yuan. Tidak seorang pun akan tetap. Aura haus darah brutal menyebar dari tubuh Lindong. Kebrutalan itu bahkan lebih besar dari iblis-iblis di daerah iblis unik. Berapa banyak waktu yang kita butuhkan untuk mencapai formasi teleportasi dari sini? Tanya Lindong dengan suara suram, "Lima hari, tetapi jika kita bergegas dengan kecepatan penuh, kita harus bisa mengejar mereka dalam tiga hari." Ling Kingsu berpikir sejenak sebelum menjawab, "Ayo pergi!" Tubuh Lindong bergetar sedikit ketika sayap Naga Hijau memanjang dari punggungnya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang menembus kegelapan, dan dengan cepat bergegas menuju langit yang jauh dengan kecepatan kilat. Ling Qingzu menyaksikan Lindong, yang diselimuti oleh Aura Buas saat ia pergi. Tangannya tanpa sadar menegang, saat rasa khawatir melintas di kedalaman murid-muridnya. Sejak awal kompetisi sekte besar ini, dia menyadari bahwa Yuan Get dan Dao Sekte pasti tidak akan pernah kompromi. Dao Sekte telah menderita kerugian besar selama kompetisi Sekte Besar terakhir. Bahkan kakak senior Sky Hall telah dikepung dan dibunuh oleh Yuan Get. Pertempuran kali ini kemungkinan akan melampaui yang sebelumnya. Dalam kompetisi Sekte Besar sebelumnya, Gerbang Yuan akan selalu unggul dalam pertempuran dengan murid-murid Dao Sekte. Ini juga meningkatkan kesombongan murid-murid Gerbang Yuan. Namun, kali ini, itu sedikit berbeda. Dalam kompetisi sekte besar ini, kekuatan para murid Gerbang Yuan mungkin tampak lebih kuat daripada murid-murid Dao Sekte di permukaan tapi, Dao Sekte memiliki lindung saat ini. Orang ini biasanya baik hati. Namun, dia akan segera berubah menjadi iblis pembunuh jika seseorang menyentuh titik sensitifnya. Dia akan menjadi variabel terbesar dalam kompetisi sekte besar ini. Jika gerbang Yuan bertindak ceroboh, kemungkinan mereka harus membayar harga yang cukup menakutkan kali ini. Ling Qingzu mengingat wajah ganas Lindong, yang sebelumnya dipenuhi dengan aura buas. Dia sadar bahwa pemuda itu, yang tidak berdaya ketika dikejar dan diserang olehnya, akan meledak. Kemungkinan akan ada pertumpahan darah dalam kompetisi sekte besar ini. Ling Qingzu menghela nafas dengan lembut, segera. Dia berhenti memikirkan masalah ini, teratai hijau terbentuk di bawah kakinya. Setelah itu, dia berubah menjadi sinar cahaya terang yang dengan cepat mengejar Lindong. Swoosh, dua sinar cahaya terang melintas di langit yang gelap dengan kecepatan yang mengejutkan. Tekanan angin dari kecepatan cepat mereka mengguncang tanah di bawah, dan membentuk bekas luka panjang di atasnya. Kedua sinar terang ini secara alami adalah Lindong dan Lingkingzu yang telah keluar dari kedalaman daerah iblis unik. Mereka sudah melakukan perjalanan selama dua hari penuh. Mereka berdua bahkan tidak berhenti dan beristirahat sejenak selama dua hari ini. Lampu hijau menutupi tubuh Lindong. Sayap naga hijau di punggungnya akan mengepakkan sesekali, dan kecepatannya akan sangat melambung. Pada saat ini, wajahnya masih ditutupi dengan ekspresi gelap dan serius. Mereka telah bertemu orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar sepanjang jalan. Lindong bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pertarungan antara Gerbang Yuan dan murid-murid Dao Sekte dari mereka. Dalam pertempuran antara kedua pihak, satu pihak mengejar, sementara yang lain mundur. Yang mengejar secara alami adalah murid-murid Gerbang Yuan, dan yang terus-menerus menarik diri secara alami adalah murid-murid Dao Sekte. Dao Sekte menggunakan semua kekuatannya untuk bertahan melawan pengejaran terus-menerus dan serangan kejam oleh Yuan Gate. Mereka bertarung sambil mundur. Mungkin orang harus mengatakan bahwa mereka masih dengan pahit menunggu kembalinya orang yang benar-benar bisa membawa mereka ke kemenangan melawan Yuan Gate. Lindong, kita akan mencapai area pembentukan teleportasi. Ling Qingzu melihat ke kejauhan, sebelum berbalik ke arah Lindong di sampingnya dan berkomentar, "Ya." Lindong mengangguk, tetapi tidak mengatakan apapun. Jika itu di masa lalu, dia mungkin bahkan sedikit menggoda Ling Kingzu. Namun, dia tidak punya mood untuk melakukannya sekarang. Ling Kingzu juga mengerti keadaan Lindong saat ini. Karena itu, dia merenung sejenak sebelum berbicara. Aku sadar bahwa perkelahian antara kamu dan para murid Gerbang Yuan tidak bisa dihindari. Namun, kamu harus berhati-hati terhadap Yuan Chang. Petik 2. Oh, mata Lindong bergerak. Dia mengerutkan kening dan menatap Ling Qingzu sebelum berkata, dia harusnya berada pada tahap awal kehidupan yang mendalam, kan? Dalam kompetisi sekte besar saat ini, kemungkinan hanya ada tiga orang di antara generasi muda yang benar-benar telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Mereka adalah Yuan Chang, Ling Qingzu dan Chen Gui. Seorang ahli tahap awal mendalam hidup memang sangat sulit untuk ditangani. Namun, ketika saatnya tiba bagi mereka untuk bertukar pukulan, Lin Dong akan membuatnya membayar harga yang tidak akan pernah bisa dia bayangkan. Kekuatan Yuan Chang memang pada tahap awal mendalam kehidupan. Namun, untuk menjadi pemimpin dari tiga raja kecil, ia juga memiliki banyak taktik. Bahkan aku merasakan sedikit bahaya saat menghadapinya. Karena itu, dia jelas tidak mudah untuk diatasi saat dia muncul di permukaan. Kamu harus berhati-hati ketika akhirnya bertukar pukulan dengannya. Ling Qingzu bergumam, mata lindung mengeras. Kekuatan Ling Qingzu mirip dengan Yuan Chang. Namun, yang terakhir bisa menyebabkannya merasakan bahaya. Sepertinya Yuan Chang ini tidak begitu sederhana. Terima kasih banyak. Jika kamu tidak menemani aku untuk menemukan kolam surgawi kemurnian tertinggi, gerbang Yuan mungkin tidak akan menyerang pada saat ini. Mata Ling Kingzu memiliki beberapa permintaan maaf yang melintas di atasnya. Jika aku ada di sekitar mereka, mungkin tidak akan menyeretnya keluar begitu lama. Lindong menggelengkan kepalanya, matanya memandang ke kejauhan. Ketika aura brutal sekali lagi naik di dalamnya, alasan mereka mengejar dengan cara ini mungkin karena mereka berencana memaksaku keluar. "Haha, sepertinya Yuan Chang sudah membenciku sampai ke inti. Baiklah." Karena kamu sangat ingin memaksaku untuk menunjukkan diri. Aku akan dengan senang hati menemani kalian semua kali ini. Namun, taruhan yang aku mainkan biasanya cukup tinggi. Mari kita gunakan hidup kita sebagai taruhan kali ini. Kekaguman yang haus darah naik ke bibir Lindong. Jejak kegilaan samar-samar hadir. Daerah formasi teleportasi wilayah iblis yang unik. Ini adalah tanah luas yang dipenuhi batu. Banyak gunung dengan berbagai ukuran berdiri di sekitar tempat itu seperti punuk. Aura jahat samar-samar tersebar dari pegunungan, sebelum menyelimuti tanah. Pada saat ini, medan yang berantakan dan berbatu ini sudah dipenuhi oleh lautan manusia. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat ke belakang, saat suara angin yang deras muncul dari segala arah. Segera setelah itu, ratusan orang yang tercakup dalam aura berdarah muncul di pandangan mereka. Mereka dari Dao Sekte, beberapa suara segera terdengar ketika semua orang melihat sekelompok besar orang ini. Namun, tampaknya ada desahan dalam nada mereka. Kata pertempuran sengit antara murid Sekte Dao dan Gerbang Yuan jelas sudah menyebar di seluruh wilayah iblis unik seperti angin puyuh. Berhenti, Ying Xiao Xiao tiba-tiba berhenti di depan para murid Dao Sekte. Dia melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara dingin. Swoosh! Sejumlah besar murid di belakangnya segera berhenti. Peringatan muncul di mata mereka. hehe he, tawa samar dan acuh Acuh tiba-tiba dipancarkan dari gunung ke depan mereka ketika para murid Dao Sekte berhenti. Akhirnya, suara angin yang kencang muncul. Banyak tokoh menyapu dari segala arah. Setelah itu, mereka membentuk setengah lingkaran yang benar-benar menghalangi jalan menuju depan. Yuan Chang Mata Ying Xiao Xiao sedingin es ketika dia menyaksikan tiga individu berdiri di puncak gunung. Tinju Ju segera mengencang. Tidak terduga bahwa orang itu masih menolak untuk menunjukkan dirinya bahkan setelah kami memaksa kalian semua sampai sejauh itu. Haha, toleransinya sangat luar biasa. Sepertinya dia benar-benar kehilangan semua arogansi yang dia tunjukkan di awal. Namun, karena dia menolak untuk mengungkapkan dirinya sendiri.